Mari kita mengenal karakter SpongeBob. Siapakah ini? Ini Tuan Krab. Mari kita lihat, kamu benar. Siapakah ini? Tonton. Mari kita lihat Kamu benar yeah. Siapakah ini? Ini Squidward Mari kita lihat Kamu benar Siapakah ini? Ini Patrick. Mari kita lihat. Kamu benar. Siapakah ini? Ini SpongeBob. Mari kita lihat. Kamu benar. Kamu pintar. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.